Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Tribunar Saya Sri Tuti Apriliani Putri Reporter Tribun Jambi Saat ini sedang berada di jalan lintas Sumatera Atau di jalan Moro Bulian Jambi di mana setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan antara mobil Pajero Sport Yang eh, dikendarai, diketahui, diinformasikan bahwa Yang mendarai mobil tersebut merupakan Anggota DPRD Kabupaten Batang dimana di sini di lokasi kejadian sendiri masih ada uh, mobil tangki yang berdasarkan informasi yang terima atau yang dihimpun oleh Tribun Jambi bahwa mobil Pajero yang dikendarai oleh anggota DPRD Kabupaten Batanghari tersebut melintas melalui jalan Bulian Jambi dengan kecepatan tinggi dan menabrak uh, mobil tangki yang sedang diparkirkan di jalan yang persisnya berada di Kelurahan Rengas Jondong Kecamatan Bulian Kabupaten Batanghari saat ini untuk kondisi uh, TKP sendiri Tribuners masih cukup ramai oleh beberapa masyarakat yang ingin tahu atau ingin melihat uh, TKP dari kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia bagian barat dan dapat saya informasikan tribuners bahwa korban atau pengendara mobil Pajero yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Batanghari tersebut meninggal dunia pada saat akan dibawa ke rumah sakit. Dan saat ini tribuners untuk mobil Pajero sendiri yang dikendarai oleh anggota DPRD Kabupaten Batanghari sudah tidak ada atau sudah tidak terlihat di lokasi kejadian hanya ada satu mobil tangki yang ditabrak yang kondisinya eh, di bagian belakang mobil eh, ada beberapa bagian yang hancur ataupun penyok dan saat ini kondisi di sini eh, masih ramai oleh warga yang eh, lewat dan stop untuk melihat dari mobil uh, tangki ini tribuner untuk tribuners yang baru bergabung dapat saya informasikan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia bagian Barat di mana diketahui uh, mobil Pajero Sport dari arah Bulian Jalan Bulian Jambi uh, yang dikendarai oleh salah satu anggota DPR di Kabupaten Batanghari itu melewati jalan ini dengan kecepatan tinggi dan menabrak satu uh, angkutan tangki yang diparkirkan di jalan lintas Ngorebulian Jambi. Dan saat ini, kondisi di sini memang uh, masih ramai dengan kendaraan uh, warga yang melihat uh, TKP sementara untuk mobil Pajero Sport yang dikendarai oleh. Anggota DPRD sendiri sudah tidak ada di e, lokasi dan dapat saya informasikan bahwa memang e, pengemudi dari mobil Pajero Sports sendiri meninggal dunia pada saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Jadi untuk tribuners yang khususnya melewati jalan lintas dan jalan-jalan protokol yang memang ramai diharapkan lebih berhati-hati. 여러분, 싸우고 마이, 마이, 마라, Baik Tribuners, demikian informasi yang dapat saya berikan. Saya Tuti, reporter Tribun Jambi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Tribuner, saya Seri Putih Perliani Putri Reporter Tribun Jambi. Saat ini sedang berada Di rumah duka Anggota DPRD Kabupaten Batanghari Yang terlibat kecelakaan Lalu lintas sore tadi Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat Dimana korban eh, pada saat Akan dibawa atau dilarikan ke rumah sakit Meninggal dunia, dan saat ini uh, kondisi rumah duka sendiri sudah ramai dikunjungi atau didatangi oleh para uh, pentakziah, baik dari keluarga dan juga rekan sejawat di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari, di mana uh, di parkiran yang bertepatan di depan rumah duka sendiri sudah terparkir beberapa kendaraan terlihat beberapa kendaraan dinas di sekitaran rumah duka dan untuk tribuners dapat saya informasikan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pukul sekitar 18.25 waktu Indonesia bagian barat dimana korban yang mengendarai mobil pajero sport menuju arah bulian mengendarai kendaraan yang diketahui dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menabrak salah satu uh, angkutan tangki yang terparkir di sekitar jalan dan uh, korban meninggal dunia pada saat akan dibawa atau dilarikan ke uh, rumah sakit dan dapat saya informasikan bahwa korban sendiri merupakan anggota uh, DPRD Kabupaten Batanghari dan saat ini, Tribuners uh, sedang menyaksikan kondisi uh, atau suasana rumah Duka, di mana memang sudah ramai berdatangan uh, para pentakziah, baik dari keluarga maupun saudara, dan juga rekan di lingkungan pemerintah kabupaten Batanghari. Dapat saya informasikan, Tribuners Anggota DPRD Kabupaten Batanghari yaitu Bapak Hartono. Beliau mengalami kecelakaan sore tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian barat di Jalan uh, Muara Bulian Jambi atau di Kelurahan Condong Kecamatan um, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Dan saat ini kondisi rumah duka sendiri sudah ramai oleh pentakziah, keluarga dan juga rekan dan juga beberapa karangan bunga sudah mulai berdatangan di rumah duka tribuners jadi untuk rumah duka sendiri tribuners berlokasi persis depan Polres Kabupaten Batanghari untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pemakaman nantinya akan uh, diinformasikan lagi karena memang saat ini uh, kondisi di rumah duka sudah mulai ramai oleh para pentakziah Baik Tribuners, demikian informasi yang dapat saya berikan. Saya Tuti, reporter Tribun Jambi melaporkan.